Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya status tadi itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat Jangan permintaan pasar, itu tidak bagus Saya datang ke sini juga bukan karena undangan Saya bilang bilang, saya tanpa diundang pun ini datang ke Korea Karena saya ingin sujud di bumi atis Supaya nanti keren Keren betul, sama kan itu keren betul Sujud di bumi, wah itu pol kerennya tuh oh, hebat hebat, hebat kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya saksinya siapa kalau kamu sholat di gonjung? <tuk> ini apa nih? Asal, asal. Yang, yang seru, yang seru, yang Asam. apa? Asal. Gak yang lain, yang lain, yang, yang begini, gonjung. Semua lagi. Sama lagi. Sama lagi. Sama lagi. Sama lagi. Nah, itu malaikatnya itu apa itu? itu, itu, itu. Sama lagi. Sama lagi. Parah lagi kalau ditanya susutnya di mana di kamar mandi <SILENCIO> karena kalau pas kerja kan <SILENCIO> hanya dikasih waktu berapa ini? 5 menit dan itu pura-pura di <SILENCIO> kamar mandi keren enggak <SILENCIO> <SILENCIO> jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea apalagi yang pas kerja oleh sini kan masjid masih normal kalau pas kerja kan di kamar mandi iya di bapri ya maksudnya unjuk unjuk unjuk jangan yang priayi yang itu yang nggak pria priayi itu di gudang ya di mana sampai mesin ya oh, Ayo, iya. mesin mesin sebagai saksi ya ya bagus lah. saksinya apa? ubota gitu. yang jelas jangan kerja di pabrik salib saksinya apa? kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat, sholat saksinya apa? itu bisa berhadap-hadapan itu saksi yang saksi. Oh, begini ini interview saja tapi betul jadi kemudian khotijah kembali ke khotijah tadi rasulullah itu nggak bisa baca Pak Hasil akhirnya ditegir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar ditegir bisa, karena syaratnya nabi itu harus ummi, ummi itu ke ibu-ibuan. Tapi nabi itu uniknya begini, justru beliau mira itu mangaku lembaga. Nanti pulang itu, ya dia gemuk sekali. pulang itu, ya nangis. Terus bilang ke kau tiga ini, coba saya kasih selimut, kasih selimut kalau dalam bahasa Arab itu boleh kitab sama perempuan itu pakai ya sama atau pakai mudhakar go'ib al mudhakar muhottob, jama' tapi niatnya ahli, jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zam mili nih karena kitabnya satu, yaitu khotija tapi khotija itu nama ahlun, nama keluarga Jika dalam bahasa Arab juga boleh zam ya Pak? pakai khitab, jama' terus dikemulin dimana mana namanya ketakutan itu ya dikemulin dan dimana mana kalau ketakutan itu dari istri yang bayang di perantuan ya kalau ketakutan gak usah lah banyak menyinggung orang pokoknya seperti itu seorang manusia apapun ibunya kalau ketakutan itu nyari istri jangan bahasakan nyari perempuan nyari istri aja garisnya jelas ya kalau ketakutan nyari apa nyari istri apa nyari perempuan bos akhirnya dikemulin sama Khutija. Ada apa? Oh, saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khutija tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu Hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi. Terus tanya Khutija. E, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini-gini gini-gini. Oh ya besok ikut saya. didatangkan ke Maroko bin Aufal dalam Bukhari disebutkan wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu minal injil masya Allah tuh warokah bin naufal itu penginjil dia menerjemah injil dari bahasa Ibrahari menjadi bahasa apa? ketika Rasulullah ditanya e ma ra'itah itu, ma ra apa yang kamu lihat, Terus nabi ceritanya kata warokah bin naufal hadhan namus alati ja musa bahasa lainnya malam itu namus hadhan namus alati ja musa Uniknya, itu tahun awal nubuat, ya. Tahun awal apa Nubra, Nubra. itu? Uniknya, warokoh itu bilang begini, uh, "bilang begini ini, walaupun binokol bilang gini, uh, doakan saya ini masih hidup." Kina asrojaka kaum ketika kaum kamu musir kamu kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik dia, beliau putra tokoh Muhammad bin Abdillah bin abdul Muthalib bin Hashim tokoh yang sangat dihormati, beliau tidak punya kasus, beliau orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik kenapa harus mengalami dihukum? maka Rasulullah tanya, awamu kriciyamu, masa betul umat saya mau mengusir saya? tapi, siapa? warapat tetap bilang, yale tani fi an hina asra, kau doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kamu ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama dengan latihan bikin mesin saja ini ambil latihan bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Warokovinovel, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Uh, Falamyal terus kemudian Warokov tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? waroko itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubu Rasulullah mengalami di diusir kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubu Wah kira-kira umur 53 berapa 53. tapi waroko sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi karena definisi nabi itu harus pernah diusir maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada ke Cuma itu udah alamat lu buah alamat terlantar. <laughs> Karena yang Nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah. itu masih nggak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi tutil luhul Matuti, matutik sekian alamat. <tuh> Tasnya sudah lulus semua Rasul. Tadi Meccaroh menyaksikan apa? Dinaungi oleh apa? Mendung tadi. Macam-macam. itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli masih masih cari definisi yang ini agak agak agak agak agak agak, agak absurd kata kata gini e, ya, ya Muhammad ya Rasulullah kalau kamu kedatangan teman kamu itu kalau bilang Sofi buka, nanti cerita ke saya ya, ya kata -kata. nabi itu tunggu nggak ngerti kalau itu dites ya suatu saat Jibril datang ke Rasulullah ini ini malak ini Jibril ini teman saya datang ya nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya ini teman saya datang oh ya yeah. terus Khotija dekat Rasulullah pas Rasulullah agak-agak di pangku manja faqa syafat an awratiyah sebagian auratnya Khotija itu dibuka sama ndak usah bahkan kelihatan apanya itu pun makanya saya agak enggak ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah enggak lebih dari itu, jangan macam-macam akhirnya terus ditanya Khotija tanya e, temanmu masih? enggak, lari yang ditutup lagi. Khadijah enggak tahu ada Jibril enggak enggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh, sekarang datang lagi. Oh, nabi dia bumi Ini yang satu ku tunggu, Itu malaikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu, kamu tahu. Artinya apa? itu nubuwa itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Warqah Uh, tentu zaman itu Angel masih orisinil ya, bukan kayak ya? yang sekarang Lukas mati ya. Tentu, ya, jadi Angel di sini bukan konotasi yang Muharroh, yang apa. Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke Pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khotija tanpa mantap. Jadi Nabi Dittas itu ada ya, tahu ya Lugus saja, temanmu masih lari. Terus, setelah ditutup lagi, temanmu ada? oh iya iya, sekarang ada lagi wah ya nabi, betul Absir, ya muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul kalau setan tidak seperti itu oh, kalau ada orang, sebenarnya bukan main <tuh> nah melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenagian itu hanya dengan khutija karena dia keluarga terdekat beliau maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu khutija Bukan Abu Bakar ya. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam Orang bilang Abu Bakar Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga Berjanji itu, kitab berjanji itu maulid Itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa Kitab akademik sebetulnya Bukan kitab mantra Kitab akademik Beliau kalau menghentikan itu Awal waminah Rijal, Abu Bakar Waminah Nisa, Khotija, waminah Sibyan Ali Supaya semua kelompok terwakili Semua kelompok Karena kalau yang pro Abu Bakar Dibilang awal man amana itu meremut Yang bener aja Kayaknya Abu Bakar Yang pro khotija kalau dibilang Abu Bakar juga Meremut Yang pro Ali juga demikian Akhirnya di tengah-tengah Awal man amana minar Abu Bakrin Waminan Risa khotija Waminan Shibyan, Ali Waminan mawali Zaid Zaid Fikharisa Pertama, orang iman dari golongan lelaki tua, Rijalul lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar dari perempuan, ketiga dari anak kecil, Ali dari Mawali, Buddha dimerdekan Jadi, itu sudah cara bahasa Arab, itu takbir, takbir itu redaksi yang agak, -agak ngeles. Jadi, seperti ginilah pendiri Masjid As-Suratom, Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide dok, belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai jumatan itu juga pertama. lagi supaya agak sensitif kita ini kita harus minta mau Maudah mau kan kita harus ngomong awaluman bana halal masjid siak. Tapi dulu belum ada ya bana ide. <laughs> wawaluman misalnya pembalatan batu pertama waktu al-hijjara awalan ini wawaluman yang jadi imam ya ya umum hadil masjid hiljim'ah ini lain-lain, wawaluman ramai ini ibu masjid <laughs> sudah tidak apa-apa, penting wawaluman apa, -apa. apa, -apa. masuk kategori awal ya. nah ini penting saya terangkan kembali ke Abu Bakar, Abu Bakar itu layi naljana orang yang suka dan itu bagus, tentu sopan itu bagus lain al bagus tapi masalahnya, Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas yaitu Abu Lahab, Abu Jahal Walid bin Muhyirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam, mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil-islam yaitu Amr bin Yasir tapi yang bapaknya, bukan Amrnya siapa Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah Makanya saya tadi ngaji di Masjid Amar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak kuyang karena masjid itu didesain untuk mengenang Amar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah menghentikan sobron ala Yasir Inamori Al Jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa banget. Saya pernah ke makam Bilal. Akhirnya baru Rasulullah ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan kok repot Beliau pas jalan-jalan ngerti -jalan, Umar itu kalau ingin sarapan kalau ingin sarapan atau ingin punya uang kalau ingin punya uang itu harus tarung dan dia petarungnya bulu jadi kalau tarung itu menangannya uangnya banyak. Barukannya kalau tarung apa? Menangannya gulat. Akhirnya nabi mikir wah kalau yang Islam gini ini cocok. <laughs> Karena kalau yang sopan-sopan ini kayaknya repot. <laughs> Pala hasil Nabi seputar itu, Allah mengucapkan Aizal Islam di Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Tidak tahu apa bisa diganti Aizal Islam di Banser. Tidak tahu saya. Karena kalau Banser sopan, ya aneh Banser. kok sopan, tidak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan, tidak jadi aneh. Masa pengawal, kok sopan. Mungkin tidak badai saja. Mungkin. Ya tidak pantas-pantas. Oh, serius. Pas panggilan, sopan. Pak Jokowi tidak jadi tuh, Karena yang salaman apa? yang minta buku banyak. Cina cerita betul. Karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islamnya Senin, Selasa Rabu, misi. Kalau kamu ya 30 puluh tahun, mungkin <tuk> itu. <tuk> itu saja tidak mesti ya, kamu. <tuk> Akhirnya Umar tuh Islam, Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lakot dia sudah keluar dari agama agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, itu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa mar kamu cari Muhammad? Ngapain Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. bikinin Dia membawa agama baru. Terus kata temannya, ah ya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kantor dia, urusin dulu adik kamu. Wah masa iya -iya? ya iya? Soalnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adenya pas belajar sama suaminya belajar surat Thaha. Ta ra ma anzalna alaikal qur'an apa? litasqa illa tzikratal liman yakhsha zilam mimman khalaqal arda wassamawati aula ar 'alal arsy tawala hum samawati wa ma fil ardi wa ma ta'dhumu ma ta tasarru. Luangi sumber. Ini enggak mungkin kalam manusia. Kalam seindah ini enggak akan enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia asalnya Islam. Islam terus nyari nabi Nabi sedang istafa-istafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal beriman kata Hamzah, Ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya menghadapi saya menghadapi Hamzah, terus. dia menceritakan imannya setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? itu marani Umayyah Umayya Abu Jahal awas, ganggu Rasulullah Muhammad, Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan kitab Fasdaq Bima Muhammad kamu harus terang-terangan dalam jawab karena sudah punya backupan backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar, ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kaya kayak Nah, jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana yang penting tuh niatnya baik, niatnya salihah dengan niat yang baik. jangan kubu-kubunan yang tampak ilmu sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah Yinal Janim Ketika mau meninggal itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia yaitu menunjuk ah, uh, ah, Umar. Hai ah, apa insya Abu Bakar? karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili orang sopan coba kalau ada penjahat orang Solo atau orang Jogja yang sopan-sopan itu terus ada penjahat mau merusak sana tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura tamunya lari ya mau? Apa? Artinya gini, lah, ya. Ya, kalau ngadukin penjahat, mungkin pas orang Madura. Kalau ya. menerima tamu, pas orang Solo. Ya, proporsional saja tidak usah usah memaksakan. Faham, ini dong ya? Clear ya, ya, clear, ya? ya, clear, ya? Clear. Jadi hidup itu proporsional saja. Ya, Coba, saja. Mah. punya acara keren terus menerima tamunya Madura. Batak apa lagi yang keras keras Medan. Jangan lupa